emboy is in the party everybody put up, they hand. They hand. Put up hand. Ini bisa mensubisi kekurangan air atau MD ketiga kangge minum ngendo kangge nyuci nggih nek kepepet Pak nggih diinom kami selaku warga tani merasa terima kasih sekali adanya embung jadi bisa untuk tambahan ekonomi rumah tangga sebelum ada mbong itu dua kali panen itu yang terakhir kadang-kadang nggak -kadang panen setelah ada mbong ini berhasil dua kali panen itu sampai sekarang itu tiga kali panen full semua pernah gagal panen karena kurang air sekarang aman Alhamdulillah kau sebagai warga tani amat terbantu entenipun embung menikau nalikan ini kemarau itu Alhamdulillah nge mengairi pesawan meniko terima kasih sekali pada pemerintah yang sampun ngontenakan embung kangge kebutuhan kawulo, kadang tani dan sri lor